Bersambungi atas udara Kibarkan posan. Kesabian selang waktu lalu, maka Riku berdiri kokoh di atas kakimu. Imbarkan pesonamu Sangsaka indah menyatu di hati Dua warna Gambaran jiwa kesalian